Kami mohon pimpinan aspirasi kami. Kami tidak sunyi, BBM naik. Kami juga tidak mengharapkan bensin perbaikan di naik. Oleh karena itu, kami mohon kepada kegiatan normal, perwakilan dari masyarakat, yaitu Bapak-Bapak Dewan. sekali lagi ingin memperkaya diri sendiri oleh itu, lagi saya mohon kepada dewan, dewan yang ada di sini Tenggara, supaya menyampaikan di sini oleh karena di dengan terima kasih